Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh, Terima kasih pada kesempatan kali ini kita akan coba mukbang kembali nah, Kalau yang pertama telur ceplok 20 Yang kedua ampela ayam 1 kilo Nah pada kesempatan kali ini kita akan coba mukbang udang 1 kilo kira-kira Dan mukbang udang 1 kilo ini ternyata proteinnya sangat tinggi proteinnya kalau sekitar 100 gram itu sekitar eh, angkanya 28 nah, kalau ini sekitar 1 kilo berarti sekitar 280 gram berat badan saya eh, 65 kalau dikali 2 gram sekitar 130 jadi sangat banyak sekali sangat lebih baratnya untuk kebutuhan eh, protein di tubuh saya dan sehingga mudah-mudahan dengan kita memenuhi kebutuhan tubuh kita, tubuh kita akan kembali sehat dan tetap sehat. Sebelum saya memulai, kita baca doa. Uh, kita akan mulai. Udang ini proteinnya sangat tinggi. Udangnya nikmat karena udang segar Pada kesempatan tahun ini 2023 Kementerian Kesehatan Mencanangkan Hari Gizi Nasional ke-63 pada tanggal 25 Januari kemarin bahwa tema dari hari gizi nasional itu adalah protein hewani cegah stunting artinya apa? artinya sekarang pemerintah sudah menyadari bahwa anak-anak kita itu kekurangan nutrisi esensial sehingga terjadi stunting, sehingga terganggu tumbuh kembangnya terutama otaknya dan dengan kita memenuhi kebutuhan protein hewani dari udang salah satunya dan yang lainnya Maka insya Allah tumbuh kembang dari anak-anak kita itu akan berjalan dengan baik dan optimal pertumbuhannya ada beberapa mitos berkaitan dengan udang. Yang pertama yaitu bahwa udang itu tidak baik bagi janin. Padahal kita tahu perkembangan janin itu sangat dipengaruhi oleh gizi yang dibutuhkan oleh sang janin, yaitu protein hewani sangat dibutuhkan dalam tubuh-tubuh dari ibu dari si janin ya sehingga tubuhnya menjadi sehat. mitos kedua bahwa ketika kita makan udang biasanya kita alergi ya itu sebenarnya disebabkan karena tubuh kita imunitasnya rendah kalau imunitas kita bagus maka insya Allah tubuh kita tidak akan mengalami alergi karena udang itu sangat dibutuhkan tubuh karena dia nutrisi esensial mitos yang ketiga <coughs> jangan pernah kita bercampur antara udang dengan mengkonsumsi es jeruk karena dikhawatirkan keracunan saya kira itu tidak benar yang benar adalah ya udang dan jus jeruk tidak akan ada masalah karena sama-sama real food kedua juga kita tidak ingin mencampurkan antara karbo tinggi dan lemak tinggi Maka kalau sekarang kita konsumsi supaya aman uh, uh, Udang dengan teh hijau Jadi tidak manis Sehingga karbo dan gulanya uh, tidak ada Dan tentunya sangat aman buat tubuh kita mantap tapi nikmat kita ingin mendukung pemerintah dengan tema protein hewani mencegah stunting dengan kita mengkonsumsi protein hewani dan makanan real food, makanan nyata cetam yang makuasa Pasti baik buat tubuh kita. Alhamdulillahirrohabilalamin uh, Satu kilo udang Alhamdulillah sudah dimasukkan ke perut saya Lewat mulut tentunya Dan sekali lagi saya memberikan tips Buat viewers sekalian Bagaimana caranya agar kita bisa makan lebih banyak Sehingga kebutuhan nutrisi bisa dipenuhi Pertama adalah Puasa Yang diperpanjang Puasa terutama intermittent fasting Ketika tidak ada asupan, maka tentunya lemak tubuh kita menjadi sumber energi. Kedua, lakukanlah olahraga. Supaya otot-otot kita banyak yang rusak dan tentu dengan bahan baku protein yang dimasukkan ke dalam tubuh kita, maka akan memperbaiki otot-otot yang rusak tersebut, bahkan memperbesar pada akhirnya. Terima kasih pada kesempatan book bangkali ini. Saya akhiri, Bila Taufik Bode, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.